Assalamu'alaikum, salam damai sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Halo Sobat Lintinger, jumpa kembali dengan saya di channel Lintinger Semoga para subscriber Lintinger channel diberikan kemudahan dalam rezeki dan dimudahkan salam sekaligus Kali ini saya akan mereview alat linting manual tipe selorok atau tipe tarik Seperti ini Nah <tuh> Ini penampakannya seperti ini, Sobat ini. Kenapa disebut selorok? Karena seperti laci ya, mungkin ya. Laci itu kan tarik, tarik, dorong. Ini ringan. Bahannya terbuat dari krilik atau plastik. Ini ada setelan ya tempat lintingnya jadi bisa disesuaikan menurut keinginan kita ya. dia mau tipe mil atau reguler standar ataupun bahkan yang PC bisa disetel di ini ya. pakai kebeng ya. kemudian disetel di dalam kelebihan ya. kelebihannya dari alat linting manual tipe selorok atau tipe tarik oke sobat lintinger ikuti terus video saya selanjutnya tentang tutorial melinting rokok dengan menggunakan alat tipe selorok atau tipe tarik oke sobat lintinger eh, saya akan praktekkan tutorial melinting manual ya melinting rokok manual dengan menggunakan alat tipe selorok atau laci ini selorok itu biasanya bahasa Jawa Sobat Linding laci jadi ada juga yang menyebut ini tipe tarik ya tarik tarik ya, selorok yang didorong nah, seperti laci ya di pertama-tama seperti ini Sobat Linding bentuknya ya kita pengenalannya ada baut untuk menyetel ya untuk ukuran bisa disetel ukuran Uh, segala ukuran ini, ya, jadi dari ukuran rokok reguler, ya rokok besar, kemudian rokok mil, sesuaikan di sini. Bahkan, rokok isi jadi segala uh, multi size, ya, multi ukuran, ini, ini kelebihannya dari bahan akrilik eh, plastik ini, ya, untuk ringan juga ada setelannya, ini bisa ditarik juga dimundurkan baik eh, saya akan coba memulai yang pertama-tama kita siapkan filternya ya ini ada filter ada filter ada papirnya ya sobat lintinger kelengkapan linting saya ini, ini ada papir replika replika eh Pak Sampur Amil jadi yang pertama-tama kita masukkan filter ini ke nah, kita coba ini dipeklik ada rasanya ini kita masukkan di, di lubang ini bisa ditaruh di sebelah kiri bisa juga di sebelah kanan kalau saya biasa di sebelah kiri jadi ini ada batasnya penyekatnya ini dirancang sedemikian rupa supaya mempermudah kita melinting ya kemudian yang kedua kita masukkan tembakau ini tembakau eh, pabrikan ya racian namil ini kita masukkan seperti ini seperti ini Usahakan tembakau tidak masuk ke bagian filter, menyebabkan nanti lintingannya nonjol-nonjol, ya. Jadi, jadi kerapiannya berkurang, ini kalau masuk di sini. Kita masukkan tembakau kemudian disesuaikan kepadatannya. Ini, kita masukkan, ya. Usahakan tembakau tidak masuk ke bagian filter. Langkah berikutnya, kita tarik seperti ini. Tinggal. tinggal tarik aja, nah, seperti ini. Kita tarik, kita tarik seperti ini. Lalu, kita periksa kepadatan tempat kaunnya Ya, ini kita raba di sini. Kalau ada yang kosong, ini biasanya di antara sambungan filter. Ya, nah, kita buktikan ini masih kosong. Nih. Kita buka lagi ke belakang. Nah ini bagian sini, kita tambahin lagi, kita tambahin lagi ini sambungan antara filter dan tembakau. Biasanya, ya, kesininya Setelah dirasa cukup padatnya. Kita tarik lagi, tinggal tarik aja. Nah, seperti ini, kita raba lagi kita tekan kalau sudah dirasa sudah pas baru kita masukkan papirnya ini papirnya posisi memasukkannya yang ada capnya itu di bagian bawah ini karena tadi filternya saya taruh sebelah sini jadi ininya pembatasnya saya taruh sebelah sini kita taruh mepet mepet-mepet sini ya tadi filternya sudah mepet ke sana jadi biar pas seperti ini lalu berikutnya tinggal kita tarik sobat linting nah tinggal tarik aja sisakan sedikit baru kita lem kita berikan lem Setelah dilem baru kita tarik. Nah, ini. seperti ini hasilnya. Yang belum rapi kita rapikan, kita gunting. Kalau terasa sisanya belum rapi kita rapikan dengan uh, gunting. Oke. Seperti ini, sobat lindinger. Jadi nyaris serupa ya, mirip dengan rokok pabrikan hasil uh, mesin. Oke demikian tadi, sobat lindinger, tutorial saya tentang linting rokok dengan menggunakan alat tipe selorok. Jadi, sobat lintinger Semoga video saya kali ini bermanfaat dan bisa menjadikan tutorial bagi teman-teman atau sobat linting yang ingin coba merinting rokok untuk pertama kalinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Ciao!